Yaitu tempered glass Maaf, eh. saya nggak mengerti Apa arti Eh Artinya tempered glass apa? Artinya tempered glass apa? Maaf, saya nggak mengerti nah, Tempered glass adalah dementia ketika ta sukin kata paling Seperti itulah, guys, gambaran teorinya ya. Kalau soal prakteknya, sangat gampang banget, mungkin bisa dibilang simple seperti ini. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Bergelas, selamat. Dan kali ini, aku udah menyiapkan tiga sampel ini. Tempel gelas yang paling laris kali ini di tahun ini, dan apa fungsinya, kelebihannya, dan kekurangannya, aku akan jabarkan di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama ini ya. Kita bahas yang pertama guys, yang ini, yang paling mahal sih. Ini di pasaran sekitar 30 sampai 40.000 ya kalau yang ini. Ini namanya 100D. 100D keramik. Bahannya dari keramik guys. Katanya sih tahan panting gitu. Ada gambarnya di Palu aja gak apa-apa ya. Masa HP di Palu? Kalian saya nggak sama HP kalian ya nggak apa-apa kalau kalian mau nyoba ya kalau aku sih nggak aku punya cuma HP satu guys kalau HP gue banyak mungkin aku kasih kalian ya satu-satu baca kalau kalian mau praktek praktek sendiri aja di rumah ya setelah kalian jam setiap perkelas kalian bisa paluin semua oke okay. seperti ini nanti kalau dipasang ini bakal ya ini kan ada item itemnya ya. Ini bisa sampai full, ya, guys. Sampai full rata, sampai pinggir-pinggirannya itu. Jadi, gak ya sampai ada sisa layar yang belum ketutup. Jadi, enak banget pakai karena mahal. Jadi, ya, worth it lah buat kalian yang suka kualitas, ya. Karena kualitas itu penting buat yang kalian banyak uang. <laughs> Bener gak, quotes of the day kali ini? <laughs> Oke, okay, next. 9D 9D ini guys ini sekitar harganya Rp 20.000 sampai Rp 30.000 harganya di pasaran ini lumayan agak tebal sih bahannya dari kaca tapi biasa tulisannya kan glass seal glass kan kaca ya bahasa inggris sedikit lah biar pinter juga sama ini bisa full layar karena emang ini kategorinya seperti yang pertama tadi hampir sama tapi kayaknya sih nggak tahan panting ya karena ini cuma kelebihannya di curved jadi bisa sampai ke samping kalau layar kalian agak menyamping atau curved melengkung bisa banget pakai ini karena ini bisa sampai ke sampingnya jadi bisa menutupi seluruhnya bagian layar jadi lebih aman Oke, okay. untuk HP kalian yang layarnya curved atau melengkung bisa kalian pilih ini. Oke, okay, next. Ini yang paling dicari anak-anak muda ya karena hmm, low budget mungkin atau bisa dibilang suka yang harga pelajar ini sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 aja. Murah banget, gak ada mereknya. Bahannya dari mika, kayaknya ini. ini mika! Mika, bahannya dan murah banget, terjangkau. Dan hampir semua tipe udah ada yang kayak gini. Dan kekurangannya ini adalah gak sampai menutup semua bagian layar, guys, karena ini tuh cuma bagian muka yang menyala aja, yang sebagian layar itu gak sampai samping, gak sampai full jadi gak sama kayak yang pertama dan kedua tadi karena harganya juga relatif murah, jadi kan gak bisa protes harga menyesuaikan kualitas kualitas menyesuaikan harga bisa dibilang seperti itu ya karena ya... Semua orang pasti milih yang lebih murah kalau yang low budget. Kalau yang high class atau yang punya uang lebih, pasti dia milih lebih kualitasnya karena kualitas sama dengan kalian mampu, atau kalian bisa bergengsi dengan itu. Ya, ngaku-ngaku aja lah, bapak <laughs> oke. Okay, jadi, ketika itu. Untuk cara memasangnya, aku kali ini nggak akan panjang lebar tentang cara memasangnya karena aku udah ada video tentang cara memasangnya di sini kalian bisa klik di atas ini atau kalian bisa klik di playlist di bawah tentang tutorial bermanfaat kalian bisa di situ, aku cantumin di situ video tentang memasang tempered glass yang benar, oke? Dan kali ini aku juga akan memperliarkan jenis-jenis tempered glass biar kalian tahu banyak sebenarnya dari ketika ini setelah sesuatu ini aku akan bahas nah kita mulai mencari sumber-sumber dari Google dan YouTube ya aku cari beberapa dan aku akhirnya menemukan yang terbaik dari semuanya aku ambil tiga aja ya guys jangan banyak-banyak karena nanti terlalu berat buat kalian dan video ini semakin lama jadi aku akan ambil tiga yang unik-unik dan mungkin bisa dibilang ini yang paling mahal ya karena jarang banget bisa kalian temui di pasar-pasar. Adanya kan ketemu di marketplace atau kan bisa beli di toko yang menyediakan emang khusus untuk tempered glass. Jadi high class lah istilahnya ya. Oke, okay, ini kita lanjut yang pertama. Oke, okay, yang pertama kita masuk nano liquid screen protector. Nah, dari lamanya aja kita sudah kelihatan, ya. Kalian bisa lihat fungsinya, hanya cuma cairan aja dituangkan ke permukaan layarnya. Lalu kita ratakan sampai ya nanti mengering sendirinya. Lalu kan bisa menikmati keunggulannya, ya, cuma sekedar anti gores. Ya, tandai ya anti gores karena ini bukan untuk tahan panting atau untuk melindungi HP kalian saat terjatuh karena gareng komed banget bila kalian ingin melindungi dari kejatu atau ketimpa beban berat mending kalian lebih pakai tempered glass daripada yang ini karena ini cuma untuk melindungi goresan aja karena labisannya mungkin tipis banget karena itu cuma cairan aja ya guys Yang kedua nih anti blue light tempered glass. Nah dari namanya blue light ya ini lebih melindungi ke mata kalian guys. Karena dari semua tontonan kalian dari hp karena sinarnya yang terlalu lama mungkin bisa membuat mata kalian sakit atau mungkin bisa membuat mata kalian lelah dan berair guys. Karena dari itu kan bisa pakai dari pakai tempered glass yang satu ini. Keunggulannya adalah melindungi mata kalian salah satunya dan ada lagi yang istimewanya adalah melindungi dari tukang kepo guys karena HP kalian bisa di, tidak terlihat dari samping jadi tertutup tanpa bayangan dari samping jadi kalau dari samping itu enggak kelihatan kalian mau buka apa apakah kelihatan guys jadi aman dan ini anti fingerprint juga kalau kalian habis megang minyak atau apapun kan nggak bisa lengket di tangan kalian jadi aman juga dari kotoran. Nah, enak banget kan? Selanjutnya yang nomor 3 ada hydrogel screen protector. Nah, ini bisa dibilang yang termahal guys. Dan ini sangat cocok banget buat kalian yang punya HP seperti Samsung S9 mungkin ya, yang layarnya curved banget sampai hampir 90 derajat ya melengkungnya itu jadi kalian bisa pakai kayak ini bisa sampai ke samping guys jadi lebih aman lah karena harganya juga termasuk mahal ya ya mulai dari 300 sampai 500 ribu guys tergantung mereknya lagi-lagi karena di online shop banyak banget merek-merek yang mungkin kalian ketahui atau mungkin yang belum terkenal dan lain-lain kan bisa cari sendiri rekomendatenya kalian bisa cek di YouTube-nya si ini yang reviewer aku ambil videonya ini ini betulnya bukan kaca guys jadi tipis banget kayak cairan gel gitu jadi dipegang itu terasa lembut gitu enak banget apalagi khusus kalian pencinta game ini anti keringat guys jadi kalian nggak kalian perlu beli sarung tangan yang buat gamer itu kalau kalian gak kan tahu dan nggak perlu itu lagi karena ini udah mumpuni kemampuannya ya jadi enak banget dipegang keset gitulah jadi enak buat main game enak dipegang dan tentunya lebih nyaman kalau kalian punya HP seperti yang dicontohkan itu ya jadi lebih menyeluruh lah melindungi layar kalian aku recommended banget buat kalian beli ini kalau mampu ya lagi-lagi karena itu ya mahal Oke okay, untuk video kali ini Sampai sini dulu ya Dan saksikan video-video terbaru dari aku Kalian subscribe juga Biar kalian gak ketinggalan So untuk kalian yang ingin Tahu tentang video-video tentang Tutorial kalian bisa klik di playlist Di bawah ya dan jangan lupakan Klik komentar dan tambahkan Apa yang kurang dari video ini Aku sangat menerima banget Komentar-komentar baik dari kalian Nah begitulah guys info kali ini yang aku bagikan Di kalian semoga bermanfaat dan bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like Dan jangan lupa kalian tinggalkan komentar di bawah Kita berdiskusi yuk bareng-bareng tentang bahasan tentang kali ini Dan kalian bisa follow instagramku atau tiktokku juga ada sama Namanya juga sama kayak instagram Jadi kalian bisa lihat-lihat kegiatan gue setiap harinya apa aja Kalian bisa hmm, mungkin terinspirasi. Oke, okay, terima kasih yang udah nonton sampai sejoli ini dan salam dari aku Share Isker, bye.